serta klik tombol notifikasinya bersahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia seputar Leslar tentunya. Baiklah bersahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini. mina kami menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya kabar-kabar spesial bahagia dari Lesti dan Bilar. Kita awali dengan kabar yang sangat membahagiakan sekali, potret dimana saat Papa B ini main sepak bola bareng tim Marwah FC. Ini kebahagiaan yang kita rasakan, Masya Allah banget ya Papa B dikelilingi oleh orang-orang baik, semoga selalu tetap istiqomah, doakan yang terbaik ya untuk idola kesayangan kita. Postret ini pun persahabat diunggah kembali oleh akun si Joni ternyata darabar-bar Kita simak di kalimat caption yang dituliskan Marwah FC, perbolaan dunia dan akhirat Masya Allah banget ya Selain dapat kesehatan, idola kesayangan kita pun mendapatkan ilmu pengetahuan agama persahabat ya. Inilah potret yang sangat membahagiakan untuk kita semuanya Mudah-mudahan juga bersahabat ya, kita sebagai fans sejati tetap selalu kompak dan solid. Mudah-mudahan selalu setia kepada Lesti dan Rizky Bilar. Di kolom komentar banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan. Salah satunya dari akun Sugus Underscore mengatakan, Bilar kalau main bola sama Marwah kenapa auranya aur-auran banget ya Apalagi di IGSnya De Farhad Waduh Masya Allah banget tuh Makin aur-auran ketika Papa Bilar main sepak bola bareng tim Marwah FC Kemudian juga persahabat yang masih di laman akun Instagram yang sama Potret di mana Papa Bilar dan tentunya teman-teman lainnya Lagi pada kumpul bapak-bapak persahabat -bapak, ya kalau kayak begini lagi ngobrolinnya, ngobrolin sepak bola Kita juga salpok banget ya, dengan kalimat caption yang dituliskan Bapak-bapak lagi ngobrol begini, ngomongin bola Kalau emak-emak ngobrolin apaan, katanya tuh Aduh, bisa aja nih persahabat ya Ada aja kelakuan yang tentunya gesrek Semoga idola kesenangan kita selalu menjadi orang baik Kemudian, disimak juga nih persahabat ini ada potret saat Bunda Lesti dan Papa Bilar di acara Hut SCTV 32. Ini mah kebahagiaan banget juga untuk warga Konoha melihat tatapan dari Bunda L. Bunda Lesti memang sangat cantik, Papa Bilar pun sangat ganteng sekali. Dua-duanya idola yang sangat menginspirasi, semoga rumah tangganya langgeng, semoga selalu bahagia. Kita tantenya mendoakan yang terbaik untuk idola kesenangan kita dan keluarga besar. Kita lihat nih, persahabat di kalimat komentar. Salah satunya dari Yeni underscore Free di situ mengatakan, aku bahagia mengenalimu Leslar. Engkau pelengkap dalam hidupku. Wah, masya Allah banget nih kebahagiaan warga Konoha itu adalah Leslar luar biasa. Kemudian kita simak juga di Unggan Kak Karing Delano. Kita makin gak sabar dan pastinya penasaran banget ya dengan hasil stylingan Leslar Karena akan ada kejutan spesial di bulan Oktober Spesial di acara Project Kak Karen, persahabatnya, melibatkan idola kesayangan Lesti dan Bilar Ini kebahagiaan yang kita dapatkan juga, mudah-mudahan ya idola kesayangan kita selalu memberikan kejutan-kejutan baik untuk kita semuanya Disimak di kalimat komentar Yang diberikan persahabatnya Dari akun Sarizalfa Azam 74 Mengatakan Masya Allah nggak sabar nunggu surprise Hasil stylingan tim Kak Karen Untuk kesayangan kami Sukses Kak Karen Semoga dilancarkan dan dimudahkan projeknya Amin Yuk, Ditunggu persahabat ya Kita juga pasti yang penasaran banget nih Dengan hasil stylingan Buat Lesti dan Rizky Bilar Kemudian juga bersahabat ya kita simak nih Momen semalam saat Bunda Lesti main badminton bersahabat ya Ternyata main badmintonnya bukan bareng Papa Bilar Tetapi bareng Abang L Aduh salah banget ya sama Abang L yang sudah bisa main tepok bulu Abang l nya udah gede tuh, aduh Masya Allah bikin ngakak banget nih momen ini Ada aja kelakuan yang selalu bikin kita ketawa ngakak nih persahabat ya Kita simak juga nih di kalimat komentar, ini banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Dari akun yuliani.yulis19 situ mengatakan Masya Allah Abang El kok kelihat banget ya pertumbuhannya Tahu, tahu udah bisa main tepok bulu Aduh Masya Allah Kita lihat juga persahabat ya ke komentar selanjutnya Dari akun Instagram Unifitri Anuskar 166 situ mengatakan Abang L nya udah bongsor aja Katanya itu Salfok banget ya Bunda Lasting Main badmintonnya bukan sama Papa B Tapi sama Abang L Aduh ini cute banget persahabat Kemudian juga kita simak Di Unggan Special momen juga Cidukan semalam ya Bunda Lesley terlihat tuh lagi melihat-lihat nih, dan pastinya Bunda Lesi ini lagi nunggu jemputan sang suami. Untuk penampilan Bunda Lesi perhatikan per sahabat ya, seperti anak SMP aja yang lagi nunggu jemputan sekolah ya. Ini cute banget Masya Allah Abang L Pastinya senang banget ya Punya orang tua yang sangat humble Orang tua yang sangat luar biasa Seperti Bunda El dan Papa Bilar Orangnya yang sangat-sangat menginspirasi sekali Semalam juga persahabat ya Bunda Lesi Main badmintonnya bareng Dr. Puspa Tuh, Masya Allah Doakan terbaik ya Mudah-mudahan sehat terus untuk idola kesayangan Dan terlihat juga persahabat ya Bunda Lesi Saat melihat Papa B Sudah tentunya menjemput Serasa bahagia banget dah, terlihat dari raut wajahnya Bunda Lesti, Masya Allah Kita selalu mendoakan, selalu mendukung yang terbaik untuk idola kesengan kita Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Sendal Putih Bilar Kita lihat juga perselamatan di kalimat caption yang dituliskan dedek kayak kita pas nungguin jemputan ya Pas dah lihat mobil sama suami langsung happy katanya tuh Masya Allah Saat melihat mobil dan suaminya Lesti Kejara langsung bahagia banget nih Dan kita lihat juga persahabatnya ke kabar berikutnya Ini ada info dari dangdut academy Indosiar Jadwal live konser the Akademi 5 Yang pertama itu babak final audisi Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Persahabatnya Dan yang kedua adalah babak fifty 50, 50 Hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Dan untuk selanjutnya Babak 50-50 masih di hari Kamis tanggal 1 September 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat untuk jam tayangnya doakan yang terbaik mudah-mudahan idola kesayangan kita bisa tampil di acara Dangdut Academy 5 kita selalu menunggu dan pastinya selalu men idola kesayangan kita dan kita juga masih menunggu kabar-kabar baik berikutnya di hari ini, jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru, kabar menarik, dan bahagia seputar Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.